Assalamualaikum lor Jumpa lagi dengan saya ini Bu Yutimba Joyo Di video kali ini Saya ingin mereview Apa skuter listrik skuter listrik dewasa lor Yang kemarin saya sudah pernah coba Untuk jalan-jalan di kesempatan kali ini Saya mau review Lebih jelas Soal kemarin kan cuman Sedikit saya review Untuk kali ini saya mau review Lebih jelas dikarenakan yang kemarin Itu batu ini kan tek jadi apa-apa eh, yang ada di situ kan belum begitu jelas. Untuk sekarang saya mau review. Jangan lupa like dan subscribe. Yang belum subscribe yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Tetap healing selamat. Tetap semangat juga. Tetap berdoa. Karena mau yang maju gigi bernama Demon tetap Tidak usah. Terus penting tingkatkan imun madang ma enak, madang ma geden dan tetap sehat gitu. tanpa <tuh> doakan saya doakan semoga para subscriber semuanya dimudahkan dimudahkan dalam segala urusannya oke lor, tidak usah berlama-lama langsung kita review skuternya oke lor untuk skuternya ini Mari kita review satu persatu. Kita mulai dari belakang lor. Untuk sadel, sadelnya, kita ayo, nah, sadel bisa dilipat. Berarti misal mau dibawa kemana-mana bisa dilipat untuk sadel. Terus untuk ini. Kita neng diunggah Lur misalnya kurang dur terus di sini ada sekoknya Lur ada sekoknya, ki, <tuh> ini. ini ada sekok, ki juga belum nyekop medon nuno, terus ini bisa untuk dinaikkan, terus ini lor, ki lo, ini bisa dibuka, jadi dijombang nerono kena misal mau dibawa kemana-mana, mau jalan-jalan, dinaikkan mobil, diringkas, bisa. Untuk belakang ini, untuk belakang ini lampu, ini juga lampu lur, ini rem cakram, kiri mei, berani hak miliki, kurang angin ya. Kan? itu plus ini point ini di garis samping ini lampu ini lampu ini standartnya terus ke depan ini skop ini lampu depan lampu depan, rezeki, itu plus Terus ini, ini juga bisa dilipat tapi dibuka pakai kunci. Terus, mister setir masih bisa dinaikkan ini, kan rendah bisa tidur nih. Ini kabel, ini kabel lampu, kabel lampu, terus ini kabel bel, ini rem, rem depan sama rem belakang, ini untuk ini on off-nya, ini ada sekring kita injeri. tampak depan, itu ada lampu, lampu depan, ini sekop. Nah, Oke, okay. kirim remnya cakram, remnya cakram. Besok ini kabelnya, ini kita akan coba nyalakan. Ini dari samping, dari samping ini lampu ini cas yang pada saya sudah pernah tunjukkan. Ini tambah belakang ya ditandai rem depan belakang cakram bahannya kayak kurang angin jadi kompon ini terus ke atas ini bel Nibal ini bagu ini... reteng, ini lampu depan, terus ini on off, ini on off, terus ini gear. Coba nanti coba kita nyalakan Dor. Oh, bunyi. Ini berarti untuk retengnya oh, ini. Dari sini, ini bel, Wah, banter ya. Ini rating. Ini, terus ini lampu depan. Nah, itu lampunya. Lampu juga cukup terang loh. Nah, ini lampu. Terus di samping juga ada lampunya. Nah, ini lampu. lampu samping, terus itu lampu belakang lur, lampu belakang, terus samping juga ada lampu. itu lampu komplit. Kalau untuk jalan berarti untuk jalan begini lur pertama kita dorong ke depan sebentar terus langsung ditekan ya nah berarti Jadi kita coba terus ini ini kan terlihat angka 3, berarti giar tiga kan ada gihar nah gihar tiga untuk ke gihar satu berarti ditekan ini nah ini gihar satu ini gihar dua dan ini GR3. Untuk kilometer ini tadi saya pernah coba bisa sampai 50 km per jam. Di gear 3 Ini untuk. Mungkin timer ini. 0001 ini mungkin timer. Untuk baterai penuh. Baterainya penuh. karena brak. kaya <tuh> <tuh> kok surung kok yo mlaku kok so. Timpane Dipijat cek sing kuwi sing sengin sing dhuwur. Sing kan kuwi ketepet tempan ngono ya wis jurung numpak aku Enak toh. Tadi kan kara numpah tadi kan. Tiga, satu, dua. Lebih ya, tidak, ngetan nang kalau dia jadi titik ngono. disorong titik ngono yeah. Dan nang Arab nah, tika Kuat lur tah loro ya kuat ceket titik. teh terima kasih yang sudah menonton demikianlah tadi sedikit review uh, secara detail dari skuter listrik yang sangat praktis untuk jalan-jalan tanpa menggunakan bensin dan bisa muat uh, mungkin 70 kilo bisa muat 70 kilo muat lor jadi bukan hanya untuk anak kecil saja, melainkan orang tua dengan anaknya juga bisa seperti yang saya lakukan kemarin. pitung tumpul kilo bisa muat. enak untuk harga bisa terjangkau. Dan baterainya juga amat Lur. Di charge penuh mungkin bisa satu hari mungkin untuk bolak-balik ke tempat tetangga maupun ke pasar. Penting jangan terlalu jauh-jauh sampai. 40 puluh kilo lima kilo bisa oke. Okay, terima kasih. Salam sukses. Halo, Selamat akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, dadah.